Dikisahkan para Pandawa yang diwakili oleh Arjuna mencari Makutarama ditemani oleh para punakawan. Dalam perjalanannya ke Kutarungu, ia dihadang oleh raksasa-raksasa yang mengganggunya. Namun akhirnya, Arjuna bisa mengalahkan mereka. Beruntunglah Arjuna, sesampainya di giri, panembahan Kesawasidi sudah selesai bersemedi dan baru saja memberikan nasihat kepada Anoman yang dianggapnya sedikit lancang dalam menjalankan tugasnya. Anoman kemudian diperintahkan untuk Kendali sada untuk bertapa dan memohon ampun atas kesalahannya. Arjuna kemudian bertemu dengan Kesawasidi, dan menjelaskan maksud kedatangannya. Begawan Kesawasidi memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Makutarama itu bukanlah sebuah barang atau benda, melainkan pengetahuan budi pekerti raja yang sempurna atau ajaran astabrata.